Siang tak berganti malam Pagi pun datang kembali Bersama pengharapan kepadamu Menyambut hari ini Tiada terbatas kasih setiamu kami urapan kuasa rohmu mengantarkan kami masuk pada jalan menuju hadiratmu sungguh kami tak mampu untuk melangkah dosa dan derita mewarnai kehidupan dunia ini ampunilah dosaku baruilah diriku agar ku menjadi antarkan kami masuk Pada jalan menuju hadiratmu Sungguh kami tak mampu serta ku carilah Tuhan tak sembunyi mintalah ia pastikan memberi asalkan mengubah di Kehidupan dunia ini Ampunilah dosaku